Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat Leslar dimanapun kalian berada di FATV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Live di akun channel YouTube-nya Rans Persahabat. Ya, ini acara The Secret of Leslar Perhatikan, masya Allah banget ya, etiket dari Dedek Lesti Kejora ini membuat kita semakin bangga. Ini adalah contoh yang sangat luar biasa, diberikan oleh Dedek Lesti Kejora. Persahabat, ya, perhatikan, Dedek Lesti berjalan menunduk di depan Mamah Gigi. Ya, ini salah satu contoh etiket yang sangat baik. Persahabat, ya, kita lihat di sebuah kalimat. Masya Allah Dede, tinggi attitude tidak pernah kau lupakan Masya Allah banget ya, luar biasa Ini salah satu yang makin sayang, kita makin cinta kepada Lestlar. Salah satunya, mereka memang attitude sangat luar biasa Selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua Diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Hal-hal kecil yang mungkin sebagian orang lupa diterapkan di era milenial sekarang ini pasti banyak persahabat ya. Jadi Laski ini salah satu orang yang selalu tentunya menunjukkan attitude yang sangat baik membuat kita sebagai fans sejati merasa bahagia dan merasa bahagia. mudah mudahan mereka selalu memberikan kesehatan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Dan ke kabar berikutnya kita lihat juga. Ini adalah salah satu momen ketika akad nikah, awal tahun, Kakak Bilar dan Dedek Lesti Kejora. Persabat ya, setelah hijab kobul, tentu Kakak Bilar melakukan sungkeman dan berpelukan dengan Ayah Kejora, dan kita lihat dalam momen ini, Ayah Kejora di sini membisikkan sebuah kalimat. Persahabat ya kepada kakak Bilar, masya Allah tabarakallah. Bapak lagi bisikin Bilar bilang sama Bilar jangan manjain dedek larsi dengan harta, tapi manjakan dedek larsi dengan agama dan kasih sayang. Et ayah kejora luar biasa persahabat ya. Ini salah satu pesan penting dari sang ayah kepada menantu persahabat ya untuk bisa melanjutkan perjuangan ayah sang ayah untuk Dedek Lesi Persahabat Yang mudah-mudahan kakak Bilar ini selalu bisa menjadi imam yang baik Bisa membahagiakan Dedek Lesti kejuara, Amin Dukung, support, dan doakan yang terbaik untuk rumah tangga Idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga ada sebuah ungan spesial nih Dari Umeda Al 22 Ya Masya Allah banget nih Ini ketika di acara The Secret Lesla kemarin Masya Allah luar biasa Foto bareng Sama Dede dan kakak Bilar ya Luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan juga Terlihat senyum dari mereka membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan selalu bahagia untuk Dede lesti dan kakak Rizky Bilar Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan Banyak sekali respon yang selalu diberikan Yang sangat positif Dari para fans, yakni dari akun Instagram Ketut Suite mengatakan terharu kemarin gak bisa diungkapin dengan kata-kata doa kalian, selalu sehat dan makin sukses. Amin. Ini adalah salah satu respon yang sangat positif dari fans kepada idolanya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu kompak dan selalu solid mendoakan yang terbaik untuk Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Dan untuk selanjutnya, kita lihat juga Persahabat ya, ini ada kabar bahagia. Baru saja di channel YouTube-nya Leslar Entertainment nih perdana video terbaru Persahabat ya The Secret of Leslar full video. Kami sedih di fitnah tuh Persahabat ya, ini wajib kita tonton. Guys, kita serbu channel YouTube-nya Leslar Entertainment ini video perdana. Mudah-mudahan ini adalah salah satu Bentuk persahabatnya kejutan untuk kita semua, yang mana rahasia besar dari Dedek Leslie dan Kakak Pilar sudah terjawab. Ini fullnya ada di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Wajib kita support dukung yang terbaik untuk Leslar Entertainment, dan untuk berikutnya juga, ini ada kabar bahagia untuk kita semua para fans. Alhamdulillah, ketika live di channel YouTube-nya RANS Entertainment. Ini luar biasa banget persahabat ya Leslar dan Rans ini mampu mendapatkan suatu penghargaan persahabat ya terutama untuk Leslar Entertainment mendapatkan penghargaan Rekor Muri wow Masya Allah luar biasa dan untuk viewersnya ini sudah di angka juta viewers dan sudah tiga trending nih sudah masuk tiga trending Masya Allah luar biasa suatu kebanggaan suatu kebanggaan. Yang kita rasakan, yang kita dapatkan persahabat yang mudah-mudahan selalu memberikan kejutan spesial bahagia untuk kita semua. Diunggah kembali oleh Anggun Lesla Lover, selalu cute. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Angka cantik. 3 juta viewers dan berada di posisi cantik trending 3 Indonesia. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Tentunya belum 24 jam saja sudah ada di posisi 3 trending nih. Wah, wow, memang luar biasa kolaborasi Leslar dan Rans. Mudah-mudahan selalu memberikan kejutan-kejutan spesial bahagia untuk kita semua. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya nih, persahabat ya. Tetap stay tune dan kontengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terahun Selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh